Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini yang ada di muka bumi ini <laughs> oke okay, kembali lagi bersama saya Mas L di L gaming channel ya hari ini kita akan lanjutkan series Mad Max dimana kita eh uh, sudah tembus ya bentengnya kemarin kita hancurin pakai roket lonceng buatan sendiri guys ngerakit itu guys Oke okay. oke okay, tinggal lihat kita sudah masuk kita resume aja ya lanjut misi berikutnya apa yang terjadi kita lihat mungkin update mobil atau kita hmm, apa ya itu kan wilayahnya banyak yang udah kita buka ya mendingan kita levelnya kita rendah-rendahin biar kita lebih leluasa bergerak Oke okay. kita lihat dulu petanya Oke. Wah. Kita di depan ini nih, je ini. Oke, lumayan nih. Kita bantai dulu nih. Let's go. Saya lihat. Lupa geser. <laughs> oh, di atas ada waktu tuh. Ngapain orang di atas nih? Tembak aja -teman jangan. Jangan-jangan. Sayang-sayang peluru. lama dong. Oh tidak bisa main asap pukuk eh eh eh eh eh oh orang lagi ngambil begininya oh. oh bobo Oh bobo Hmm. sebenarnya aku tidak suka kekerasan tapi kalian yang minta <laughs> coba di atas hadapan nggak ada oh, yang, yang, yang, yang, yang ada kita di sini ada insinya tiga scrap 7 oil atau Hai berarti mobilnya nyala nih oh. Oke, okay. ini dapat satu nih. Sinyalnya, insinya insinya. kita kayaknya penuh. Dini, oh, pisau dapat nice. Oh, minum nih, lumayan nih. Kita minum dulu, isi darah, guys. Isi darah baru, isi lagi. Itu apa? Uh. Mana tuh, ngajak ribut? Di mana tuh yang ngajak ribut? Ayo ah, ya sini. Oh, di atas ya. Sini kalau berani. Oh, mundur. wow ayolah gua nggak pakai bom itu ngecit pakai bom izin aja deh ayo lebut gambar nih uh uh uh uh uh uh uh uh uh babak-bobak hmm. hmm. sakit gak tuh sakit kali ya oh. Ini apanya? Oh, lima scrap. Mister scrap. Boom. Wah, ini dia. udah nyiapin itu tuh tanki buat ngancurin itu. Gitu lempar ini aja bom. Bawa tuh. Eh. itu ada di atas tuh. Oh nanti itu gue. Oh lewat situ ya deh Nanti itu mah kita ke sini dulu. Ah oh, ini ada nih. Udah dapat berapa tuh? Lima. Dua lagi. Insinya ada yang lihat, insinya enggak. Gue kadang suka enggak, enggak kelihatan Nah, ini ada. berarti satu lagi, guys. Kan ada tiga. Hmm. Oh, ya, mati gua. <laughs> Salah pencut, dudul, marudul, nusa, hmm. Klik tengah. mati dari ulang lagi enggak ya gua gua, gua batai pressure batai oh enggak nggak guys dol dol banget ya pressure mau dia tinggi banget ya yang eh. benar tinggi maaf dah oh ini ada makhluk makhluk dari ini nih yang Loncat, loncat nih woi! Bangun hmm. bobok, nah. ini apa ke bawah? Oh, itu dia tuh minyak oil pump. Aduh, ah, ada insinya tuh. pas ya pas pas pas yuk Hi. hilalarin apa ti- dibikin game kayak begini ya sudah hmm. tuh ada komplit isinya 3 dua lagi scrap sama oilnya satu berarti yang ini ya Awas, mati loncat! Nah hmm. oh, ada hai, minyak mana, Minyak eh, minyak, minyak ah, ini hai, dari bawah bisa kabuh Meletus 41% uh berantakan coy turun tuh kita bikin sampai Nol nanti ada misi lagi kalau nol unlock unlock mission oh, jatuhin apa itu oke okay, lanjut guys ke atas tadi tuh kita jatuh modar <laughs> masuk lewat tangga ya tadi ya ini naik terus naik naik ke puncak di sini ada apa tuh bisa dinaikin cuy tapi nggak ada apa apa cuy penasaran gak sih enggak ya kan nggak bisa balik terus kalau lupa kalau mau naik ini harusnya naik eh, bukan jet apa sih belum jatuh-jata jatuhnya jadi menggelinding hmm. ini ada misi juga ini project satu kumpulin yang banyak oh ini dia yang tadi di atas kurang satu guys eh komplit 100% alright Nice, tendang nih. eh biar gampang. Ah, eh, turun. Ada isinya gitu Oh ini mobil ini nih bawa ke rumah nih. Tunggu tunggu tunggu, ada bensin nggak tuh mobil? Kadang dia nggak naruh nggak punya bensin di sini tapi nggak bisa diisi juga sih this. return the spike dis dia to membuat kembalikan mobil ini ke sini ke stronghold tempat yang dekat. Let's go, let's go, let's go. Aduh nabrak. <laughs> Susah guys mengendarai ini beda mobil batangan. Okay. Bawa scrap banyak tuh. Yuhuu. dekat ya. Wedet tuh. Dapat berapa? 721 nice new vehicle new vehicle vehicle collection tuh ini yang tadi nih new ini yang isinya anjing mesi kita apa hari nih itu yang biru-biru, guys. Biru kayak gini nih. Oh iya, bawa truk nih. misinya let's go. Dia butuh truk untuk diisi sama belerang buat dijadiin taulah. The... Oh, Jadi bom. <laughs> <"Wah -hah." laughs> Uh, rusak mobil gua parah parah parah, bener. Gila loncat kayak begitu ya, ngerusak mobil ya. Ini masih apa, polos guys mobil guys. Ntar lihat nih, gue edit ya mobil ya, garage Ini ini, ini. gear apa, peleknya, tuh. Lihat nggak guys, pelaknya guys, bodinya guys, 400. Wah oh, sayang banget. tunggu tunggu tunggu tunggu. pengen lebih cepet repair speednya. Wah ada misi, Westland Mission. Gak bisa gak bisa. Oh ini bisa dicat guys. Oh ada misi, defeat top dog defeat top dog gaspa group hmm. yang ngalahin ganti chat aja ngalahin bos parah banget ending update ending deh bisa di-update lagi cuy yang biar enaknya nyetirnya. Alright habis dong scrap gua eh belum beres mobil dari sini dulu Dang ya, ayo sini gua ledakin lo. tapi males sini satu lagi. Wih, uh, mobil hantu. Oh, enggak. Bye. Bye. udah Males. <laughs> Gue lagi ada misi. See you when I see you. Bye. Wait, kemana? Ke sini. kok hilang? Kau jadi ke sini? Oh, sih. Oh, Justru misinya adalah menghancurkan truk. Oke, okay, convoy. Kita mengejar convoy saudara-saudara. Itu dia tuh, tuh, tuh biru-biru tuh. Biru, biru, tuh. Alright, this is going to be take a while. Bear with me guys. Ayo. -ay -ay. Kita harus hancurin 4 sampai 5 mobil kemungkinan. Dan akhirnya hancurin truk bahan bakar. Oh, cuman uh, kan. gue bilang juga siapa. Bye udah pake armor semua lo guys gila kok oh gue oh naik naik mobil lo nggak izin lo kayak ini apa bajing loncat tidur yang lama aduh patah tidur tidur tidur gue ada mau ngejar mobil, beresin, beresin. tuh dia, tuh dia. kita potong aja, potong jalur. Hmm. Potong jalur, cuy Tapi kesepet banget ini jalannya. Pasir banyak. Jadi susah. Bam. Hmm. Buya Hai hmm. hmm, muter loh bye Hai luar bye Hmm. stop oke, okay. kita adalah ngambil mobil ini. Hai, hmm, hmm, hmm. ke sini ya hai, guys itu dia hai, Pas banget, lo muter lewat depan rumah, GG nih. Namanya GG, asal nggak salah pencet ya? GG, kalau salah pencet mau ada mestinya malah ngeglinding tuh. gua bawain truk, eh, truk ya? Apa <tuh> armory project? Armory project. Oh, ada yang biru-biru tuh. Kayaknya udah bisa dibangun. Jadi kita bisa ngebangun atau memperbaiki eh uh, tempat-tempat di sini ya. Ini kayak ada armory, nanti ada kayak water refinery, kayak gini nih yang kuning-kuning ini. -kuning ini berarti dia belum ready. oil well, satu dari dua. Kita butuh satu part lagi. Ini mega farm. Jadi kalau datang ke markas otomatis sehat <laughs> darahnya penuh cuy. Ini minum air water storage part 2 ada dua part doang nih tadi empat banyak. gitu ini kita bisa upgrade markas kita markas orang ya buat kebaikan kita. Ini namanya simbiosis mutualisme. Eh trek trek santai santai. Tangan yang apa ini tidak terdeteksi, ini sama pasukan Skorotus. Skorotus, merutus itu kemana? Misinya, uh, sini nih, guys. Wah, kayaknya. Ini bakal ledak meledak dungdung. -dung. Harus nonton nih, guys. Berhasilkah mobil ini ke sana? Kita nggak punya apa nih? Hanya dibawa kasih punya shotgun doang di 3 nah, jauh nih. Kalau di Tapi katanya enggak terdeteksi mas Protus. Pada hmm, musuh berarti kita dicantai aja so kenal sudah SKSD. Oke. kita ikutin aja jalannya nih Oh pasir aduh gila nih kalau kalau main siang panas panas udah gitu pabrik semua dia nggak lihat nih pasti enggak ya ketahuan dah nyantai jalan terus guys huh what what bisa ngesot tidak mobilnya terserah hmm. enggak terdeteksi udah uh, konvoy kita dicuekin lah kecuali cuali turun dari mobil ini dimana ya guys ya uh, ini bekas bekas jalan tol apa apa nih lihat ya tuh apa deket bekas pelabuhan guys ini pelabuhan, dia tuh kapal. Cuman udah nggak ada air. Asli udah nggak ada air ini. Hari. Hmm. Terus kalau mobil gue ledakin di sini. Celupin nih mobilnya. Abur. Eh mobil udah diisi di, di belum? Eh diisi sumbunya. Ah. Enggak seberapa ledakannya. Coba lihat. Bisa lewat ya Panas ya. Uh. yang englet ke sana. Panas, guys. Oh, kan ada rongsokan eh rongsokan. Ada scrap. Nice. Buat ngapret-ngapret lagi. Nice. Oh iya, guys, gua ada yang lupa. Hmm. ini Bentar, ya. Nih, ini buat apa nih? Nih Googles nih, kita kasih lihat di Max nih ya. Nih, bewok sim gua punya. Tunggu garang ini. Ya, belum, Coy Masih jauh cuy, ternyata cuy. Oke. Okay. Ini rambut. Medium hair, bewokan, Oh smear. Kok oh, mukanya di minyak ini. Kita lihat ya. Wah, keren ganteng aja. Wah, wow. wah. Wow. Nanti lu lihat nih, dia punya namanya Wheeler Dealer Sinking. Ada kayak gini Dia pakai kayak ginian, guys. mah nggak percaya sih. Lah, kalau masih jauh gua. Naikin level dulu upgrade lock, reach legend rank by completing challenge, tapi oh kita harus ngapirin itik it, selesaiin challenge guys. Script ke berapa? Ah, jauh sih Terus gue ngapain di sini? Cuy, jalanan mana? Oh, nih guest, guest town. Wah, oh, ini ada ini. gue panggil dulu si cambaket musuhnya Spongebob. Pelan-pelan. Buset, dia ya, mati Ya, ya, ya. Ori banget. Ori-nya Wih, region The dudes. Ini bus para wisata nih Tadinya nih Cuman karena Ini pasirnya tebal banget guys Gila Usah jalannya Oke okay, Kita lanjutin beberapa misi Setelah itu Kita lihat Levelnya naik, Sepi banget, guys! Jalanan, guys, lo tuh gak sih? Ah, badai, guys, katanya serius loh. Badai, guys, mana ya? Kok gak kelihatan sih? Wih mobilnya parah banget lo mobil tuh katanya mau badai guys. Oh oh oh oh, uang oh, ini mulai kenceng ke. Wah, wow. oh, gila bye oh oh oh aduh oh, oh, oh, guys wah parah parah nih parah nih oh parah nih parah nih parah nih uh. hu uh. uh. uh. masuk masuk masuk oh loh. tidur tidur wah oh, kira di luar berbubat parah kacau nggak kelihatan cuy Ah, mana mana ada musuh lagi. Hmm. Bobo. Bebo. Uh, itu gua penuh. Shotgun gua. Aman lah. Hmm. Eh, pasok apa sih? Hmm. Ih, matanya merah cacingan oh udah aman udah nggak badai guys alright we clear we clear clear clear lu nggak apa-apa cembakat tadi Oh siyan tinggalin oke oh, ngumpet di dalam mobil ya lanjut para badai nah fungsinya kalau badai gue pakai kacamata matanya cuy gue paling nggak bisa kena debu uh. naik motor aja kena debu langsung uh. itu kicet mata gue inilah lagi naik mobil nggak ada kacanya lihat tuh apa kata dunia uh -huh. ini gede banget itu nih ya protesnya oh, ada Makanan anjing Itu hmm. nih Eat food Wah Oh Itu yang tadi ya Gue punya berapa? Dua Duh. Nggak berasa dong what the heck? Gagap rasak, cuy. Ditarik bisa nggak? Hmm, nggak kuat, tutup talinya guys. Nggak kuat, nggak kuat. Mungkin ada cara lain mungkin loncat gitu mobil gua ngajol ngomong apa lu? spamboop gua kena dong abis tuh sniper gua si dodol caranya adalah kita tarik snipernya kita butuh pelurunya iya <laughs> tembak nggak apa-apa door Wah. oh ini markas musuh cuy tapi nggak apa-apa no, wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow parah parah parah nih para nih para nih parah <tap> uh, nih wow ujilah banyak amat hancur mobil gue nih para nih para nih parah nih ada sniper lagi Oh, no, di no. Mobil gue hancur. Jangan. Jangan. Wuhuu. Aman, aman, aman, aman. Go, go, go. Aai. Kacau, kacau, kacau! <Ses> ah, turun sini kalau berani. <Ses> ah, bobok gitu caranya kita pancing dia turun mobil uh, mobilnya seru nggak nih kalau kita pakai buat ngancurin itu bum bum bum bum bum wow wow wow bisa nembak tadi kan mobil keluar baik rover. Ah. ayo mati gua kebakat. Mati mati mati mati mati. Aduh. Panas. Sometimes and opponent's shot is not the way to go. Ya, yeah, lo baru kasih tahu gua. Keep an eye out for hidden entrance into the camp. Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oh. Masih oh, lanjut yang tadi ya. Ini nih cabut nih. Hmm, lo mati lo. Hmm, oh. Sniper, tadi sniper bukan? Hmm, dapat isinya. Jauh juga tuh. Mas ada pintu masuk. Oh ini nih. Ya mana mana mana mana. Kita harus ke sini guys, misinya. Nih ada celah nih. putih dulu ya one big wow mana aku cuma sedikit sombong hmm hmm uh. oh no uh. kena cwek wak hmm. mana lagi sini maju jangan diem aja hmm beranting bobo yang lama bobo-bobo-bobo Aduh gue ditampolin woi gue jadi berani ditudukin kok eh oh nggak kelihatan lonyok di belakang berani lo ya Heeh, heeh. ha oh. bobo eh udah habis enggak usah banyak banget 12 Door, eksplosif Harus pakai bom, guys. Ini pintu masuk yang tadi ada apinya ya. Nah ini dia nih bomnya. Boom. Kita bawa senjata dulu. Siapa tahu ada orang iseng di belakang di sebelah, ini ada apa di atas, hmm, nggak ada apa-apa, tuh udah tungguin tuh di sebelah tuh, mm. Wow ngapain dari bawah, tongol Aduh. Wuh, wow ini nih, rese nih. Wuh, kamu tuh apa? Buset <tiny> gue temui orang jekai, nggak kelar darahnya cur. Ancur. Maaf, terlalu senang. Nav strong, nama itu Nav strong. Ayo serius, serius, serius. Ganggu darah sih, beneran dah. Ada, ada air. Bam. Uh, are we going Oh, peselang itu utam baru. Balik lagi dong ke sini. Berarti gua perlu kayak semacam itu ya. Backup nih, backup. Musuhnya parah-parah, cuy. Bajunya hitam, merah. Apa itu? Bawa lagi satu buat di sini, nih. The heck, eh, hang. Misinya ke sini, guys. Bawa minyak lah ya, bawa minyak jalan. apa-apa lah, bawa minyak lah. Tapi jangan dilempar ke orangnya. Taruh di tanah aja terus kabung. Lempar sini. banyak bergerak, Mim Hmm Sini loh. Pukulin temen lo sini Buat amat ya dia. Hmm, hmm. Tabur. Ya. gila enggak bisa di enggak bisa ditunuh cuy nggak bisa diapain Oh tabrak kita bawa aja tempar dulu udah deket baru rendakin enggak pecah-pecah mancah ini gimana hmm, diem lo bentar gue cari cara gue minum dulu Uh, <laughs> aus Aus EKE bebek belur oh, oh Ada mini di sini Tadi bang ya, di bawah diam dulu ya. Enggak usah naik-naik, entar -naik. gua yang turun. Tungguin ya. Gue ngider dulu nyari drigen. Siapa tahu ada drigen. Matiin ini dulu, nih. Ah. Ah. peset deh sakit-sakit wewe sakit, oh, oh, oh, oh. kalem kalem kalem tawa lagi le World boy sini tinggal satu lagi nih emang eh, gue nggak hancur-hancur. Wow. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nanti cepet aja dah. Ya, yeah, black. Wow. Hmm. Top dog kayak gimana ya? Anak buahnya kayak gini. Hot dog kali jadinya. Aduh, darah gua habis. Hmm. Uhum, uhum. Ini udah tadi, berarti kita harus naik aja ya? Dari sini, eh, tunggu. Ini emang jalannya Oh, nanti kita sliding dari sana. Nah. Tadi minumnya udah habis belum ya? Gue butuh minum lagi nih. Shot kan? Dapat pisau juga enggak Thunder pun cap. Oh, hey gue tunggu, tunggu minum dulu guys. Parah nih kalau nggak diminum nih. Isi air Ini airnya aku apa? Lem mineral ya? Kayak ada manis-manis gitu soalnya ah oh, tinggal dikit 4 ya Setidaknya bisa ngisi darah Daripada enggak Let's go let's go let's go Storm Wah mau, -mau badai lagi cuy Mau ada badai lagi Mau ada badai lagi Top toke di mana sih? Ono ya, di Ono ya, di ruangan sebelah ya. Tunggu. Kalau di sini kita nggak terlalu berdebu tapi masih berasa anginnya cuy gila debu tuh anginnya kenceng banget aduh uh aja di dalam deh nah, di dalam lebih aman gelap capek cuy. Apakah yang akan kita temukan di sini? Shotgun, yes. Dapat pisau nggak? Sniper round, ada sniper round, ada standard round cap. Nice. Oh, ada di sini nih guys, buka guys. Pow, yes. Ini apa? tembok ih bisa lihat kok dingin guys di dalam guys lihat Oh uh. uh. open the door Oh wah wah. oh, oh, oh, oh, oh. Uh. apa nih masuk makhluk apa lo makhluk apa lo Bobok, bobo bobo, bobo. bobo bobo boom hmm hmm mm. aduh, hmm aduh mm. bobo mm. nice darah gua nggak berkurang ih makhluknya aneh-aneh pakai -aneh. okay, loncat segala lagi Oh ya yeah. scrap, I like it Ini baru setengahnya Wah, top dog nih Tuh kan gue disuruh minum isi yang banyak Wih, cuman setengah Untung ada 30% dapat lebih banyak gua new enemy top tuh to. <laughs> Kayaknya gede tuh bocah. Eh, <laughs> bocah Bye. Itu yang penting. Sini loh. Gue nggak berani. Banyak. Woo, no. Makan tuh api Hmm Hmm Hmm Hmm No Tusuk Hmm Ow Hmm Mm. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hmm teman lo sendiri, hmm, mm. mm. mm. teman lo sendiri, mm. gimana tuh, diem lo gu pentapolian nih diam hmm hmm kebakar hmm hmm mm, diam uh kuat kuat anjir gue tabok <laughs> sini sini sini beneran oh uh, oh uh, kebakar hmm hmm Hmm. Ah. Hmm. Mm. Oh no. Oh no. Buset, kotmat. Sini, sini, sini. Hmm. Oh no. Sini kalau berani. Ah, gua nggak berani kalau Hah, tapi, tapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, api Api api api api api, api mati, mati nih satu lagi nih, eh, e ya. puset gue yang mati, oh gue kebakar, uh, bermain-main dengan api, ini, bam, puset, oh, ah, uh, eh uh. Ajau. Ah, pok, pok, pok. Hmm, oh, hmm. Woi, woi, woi, kebakar gue. Oh, hancur. Tyrant slash, sla dismantle, kill top dog. <tuh> eh, eh, kan eh, kebakar kan gue. Woi, oh, woi, oh, woi, oh. minum, minum mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini bener bener bener bener bener bener Ini kemana? Huh? Sliding ke sana. Oh, oh, oh ini tadi nih. Oh tadi kalau lewat itu ada api guys. Bisa lewat sini. Tapi, ini apa? Oh ada tangganya di sini ya. Oh itu kemana? lewat mana lewat sini guys lewat atas nah itu dia tuh ada tuh bola banyak olah-olah oke okay. eh, ini belum berarti dong belum dong baru tempat tempatnya guys ke sini nih naik nih Bener kan, ini belum nih. Kesono atau kesini yang bener kita naik. Dan kita kesono, disitu kesono. Tuh, temu lagi insinya Bam. Bam. Hmm. jangan mencet spasi, mencet e. Wow, coba. Ada musuh, tuh. Oh, ketawa baiklah baru keluar. Hmm, apa, Bu? Bu, teriak, teriak aja lu ah. Hmm, hmm, Bu, Bu, hmm hmm. Wow, beres. Eh, tanggup ah. apa dia play? Di Britis apa Amerika sih? Tunggu okay ya guys, kita mengoleksi sampah minumannya habis tadi ya. Kita isi dulu. Banyak. Wah setengah, setengah air tapi sisa seperempat lagi. Minum, hmm hmm, hmm, hmm, enak. Dah cukup. Hmm, ini ada apa di sini? Scrap, scrap masih kurang. Oh lu ya beda? Wah oh, itunya informasinya. Hmm. Oh, ini juga banyak subscribe udah enggak ada ya, guys. Naik tangga coba ya. Tangga yang di sini tuh coba, di sini dulu. Enggak ada. pihak itu. Kamar mandi eh kamar mandi. Enggak ada. Wow, ada mobil. Lari ya, lari. Biar cepat. Nih, dia tembak fair di sini nih. Mark the side. I've hmm. Udah habis ya? Udah enggak ada scrap ya? Serius. Nggak ada ya, ada lah, loncat aja. Awo. Oh, mobil gue datang. Ke mana? Ke, I found you, I found you. Gue nemuin lo. Oke okay, guys, setelah berkali-kali riset. Akhirnya kita berhasil juga saatnya kita kembali ke sini loh Oh Nggak bisa guys Oh ini dia Hai kita langsung saja terbang jadi kalau kita ngurangin threats ancaman Patrolinya berkurang, guys. Oke, okay. kita ke ke Pink Eye dulu, bukan Black Pink ya, Pink Eye. Tuh kalau udah biru gitu tuh bisa di putuh. Coba kita ke sana ya. Tuh dia bentuknya biru tuh. Nggak bisa lari, cuy. Ini bisa dipencet nih. tuh Max emo belt is all. isi dia otomatis ngisi uh, shotgun gua tuh jadi empat hmm, nice very good very good Dia butuh apa? Layar buat terbang. Eh buat? Buat berkapal ya? Eh buat berkapal. Dia ya, ngapain sih? Misi nya tadi? Hmm alright wiss misi mission complete alright oke okay, guys that that oke oke okay. okay. sekian dulu untuk Mad Max nya uh, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya apakah yang akan Mad Max kerjakan nih kita dia ngumpulin apa sih misinya uh, oke okay sampai jumpa di next video, jangan lupa subscribe, like, and comment thank you guys, bye